Hai hai hai Binatang buas yang hidup di alam bebas tak hanya membuat sebagian orang cemas Tetapi yang hidup di dekat wilayah hutan juga biasanya mengalami rasa khawatir Sebab binatang buas bisa memangsa siapa saja Kasus kaburnya binatang dari kebun binatang atau satwa yang lari ke daerah permukiman Pastinya membuat warga panik dan lebih memilih untuk mengurung diri Apalagi terkaman binatang buas bisa menyerang siapapun yang berada di daerah tersebut seperti yang terjadi di India ketika pihak berwenang India sedang memburu seekor harimau yang telah menewaskan delapan orang dalam dua tahun terakhir. Konflik satwa liar itu dengan manusia terjadi seiring menyusutnya habitat mereka akibat perambahan hutan yang tak terkendali di negeri anak benua. Korban terakhir kucing besar itu adalah seorang warga desa lanjut usia yang diterkam hingga meninggal dunia pada Senin malam waktu setempat. Ketika insiden tragis itu terjadi korban tengah berkelana di hutan untuk mencari kayu bakar di daerah Kambada, sekitar 660 km dari kota Mumbai. Aktivitas perambahan oleh manusia di habitat harimau telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir di India. Kondisi tersebut menyebabkan konflik mematikan antara harimau dan manusia di negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu. Hampir 225 orang tewas dalam serangan harimau di India, menurut data pemerintah. Akan tetapi kucing besar itu juga ikut menderita. Data menunjukkan lebih dari 200 harimau dibunuh oleh pemburu atau disetrum. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Hewan penyediri dengan warna jingga dan garis hitam ini tersebar hanya di sekitar benua Asia dan merupakan predator puncak di habitatnya. Salah satu fakta menyedihkan mengenai hewan ini adalah jumlahnya yang terus menyusut dalam satu abad terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, tiga dari 9 subspesies dari harimau telah punah. Hingga hari ini, tersisa enam subspesies harimau saja yang masih menjelajahi alam. Itupun dengan jumlah yang sangat memprihatinkan India sendiri adalah rumah bagi sekitar 70 persen populasi harimau di dunia. Populasi harimau di negara itu juga telah meningkat menjadi 2.967 ekor pada tahun 2018 lalu dari rekor terendah 1.411 ekor pada tahun 2006. Salah satunya ialah harimau Benggala atau Bengal Tiger tersebar di beberapa negara seperti India, Nepal, Bangladesh, dan Bhutan. Berkat persebarannya yang luas tersebut, Populasi dari harimau benggala adalah yang terbesar dari seluruh subspesies harimau yang tersisa saat ini, yaitu hampir setengah dari total populasi harimau di seluruh dunia. Harimau benggala dapat dikenali berkat kaki yang tebal, gigi dan rahang yang kuat, serta motif pada mantel bulunya yang berwarna kuning hingga jingga terang dan warna putih pada bagian perut dan kakinya. Motif tersebut dilengkapi dengan garis belang hitam keabuan yang berada di seluruh tubuhnya,